Teman-teman, balik lagi ke belajar bersama Lady. Kita lanjutin yang kemarin, yuk. Kemarin kan kita habis belajar pecahan sampai pecahan apa, Kak? Campuran. Campuran. Nah, sekarang kita lanjutin bentuk pecahan ketiga, yakni pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang menggunakan koma. Kakak udah pernah belajar koma-komaan, kan? Udah ngubah bentuk koma nih. Yang pakai koma. Ah, ah, ah. ini namanya pecahan desimal. Dia bentuknya enggak per, tapi bentuknya koma. Contoh, 0,375. 2,460. 10,31. Itu namanya pecahan desimal. Nah, yang keempat itu pecahan persen. <tuh> Nah, kalau yang suka jalan-jalan ke toko, ke swalayan, supermarket, ke mall, suka ada tulisan diskon 40%. Nah, ini lambang persen. Persen itu artinya per 100. Per 100 di atasnya ada angka. Angka yang atas ini itu untuk angka depannya. Jadi hmm. X% persen itu sama aja X/100. per 100 kalau 25% kalau ditulis pecahannya jadi 25 per Sangat 100 oke okay? mm -hmm. jadi kalau nemu angka ini eh tanda ini itu disebut tanda persen persen nah berikutnya yang kelima terakhir itu pecahan per mil pecahan per mil. Iya, dia mirip persen kalau persen itu per seratus, per mil itu per seribu. Jadi bawahnya bukan per seratus, tapi dia pakainya per seribu. Lambangnya mirip persen, tapi dikasih nol lagi di bawah. Jadi nolnya ada dua di bawah. Nol per nol nol. nol, per nol, nol. Ini lambang per mil. Oke. Okay. Nah, jadi kalau okay. ada x per mil itu berarti x per seribu. 125 per mil ini kalau ditulis sama aja 125 per oh, seribu mm, mm, 27 per mil itu sama aja 27 per seribu, seribu. oke okay? mm, okay. lanjut setelah belajar macam-macam pecahan kita belajar cara Menyederhanakan pecahan Menyederhanakan itu Bikin pecahannya jadi bentuk lebih sederhana Jadi antara pembilang sama penyebut Itu bisa dibagi angka yang sama Nah hmm. caranya Bisa membagi pembilang dan penyebut Dengan angka yang sama FPB Jadi bikin FPB nya Nah Kalau mau bilang ini cara yang lebih gampang Bikin faktor prima untuk pembilangnya sama penyebutnya, tapi jangan dibikin pangkat. Kalau angkanya hmm. sama, jangan dibikin tiga pangkat tua. Biarin aja dia tiga kali tiga, oke. Jadi, dibikin bentuk perkalian. Setelah itu, kakak coret angka yang sama atas bawah. Contoh: 9 per 24, 9 dibikin faktor. Caranya kayak yang terakhir memajarin sembilan bisa bagi dua nggak? Hmm, enggak. berarti pakainya tiga, sembilan bagi tiga hasilnya? tiga tiga tiga kali tiga ya kan selesai 5. kan bawahnya 24 24 bisa bagi dua? bisa berapa? dua uh, belas nah dua bisa bagi dua? bisa berapa? enam enam bagi dua? tiga tiga selesai ya sekarang atas bawah ada angka yang sama nggak hmm. Di atas ada angka berapa nih? Tiga Sama? Tiga Di bawah ada angka tiga nggak hmm. Berapa? Satu Satu doang ya Berarti kita cuma bisa coret satu Tiga sama tiga Waktu kakak coret itu sama aja kakak bagi Tiga bagi tiga berapa? Satu Nah jadi setelah kakak coret Itu kakak tulis satu Kenapa kakak bagi Tiga bagi tiga sama dengan Satu Ada yang bisa dicoret lagi gak hmm? Ada yang sama lagi nggak angkanya atas bawah hmm. Udah enggak ada kan Nah kalau udah nggak ada kita tinggal hitung Satu dikali tiga berapa Tiga Tiga Per 2 dikali 2, dikali 2. 8. 8 Berarti Angka pecahan paling sederhana Dari 9 per 24 Itu adalah 3 per 8 Oke ngerti? Ngerti Coba ya ha, Berapa ya? Coba ini, Kakak kerjain. 15/18. Bikin faktornya dulu nih, masing-masing 15 sama 18. Dari awal dulu, bisa bagi 2 enggak? Kalau bisa, bagi dua dulu biar biasa urut, Kak. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret. siapa tiga sama tiga nah coret tiga sama tiganya kasih apa uh -uh. kasih angka apa kalau udah dicoret satu nah ada yang bisa dicoret lagi enggak enggak berarti kakak tinggal hitung satu kali lima satu kali lima kali Oke. Oke? Ngerti? Teman-teman ngerti? Jawabannya sama enggak kan? yang dikerjain sama Lady? Nah, nanti jangan lupa latihan ya. Oke. Okay. Berikutnya, itu kita mau nentuin pecahan senilai. Senilai Nilainya sama Berarti kita harus mencari pecahan-pecahan yang nilainya sama oke? Nah caranya bisa disederhanakan atau dikalikan Biasanya orang pakai penyederhanaan Cara penyederhanaan kayak tadi yang sebelumnya Contoh Apakah 1 per 2 senilai dengan 3 per 6? Jawab: Cara pertama, kita pakai penyederhanaan. Nah, 1 per dua sama tiga per enam, angkanya yang lebih gede yang ini kan, Kak? Mm -mm. kenapa ini satu ini tiga gitu ya? Nah, berarti kita ambil yang besar. 3 per enam, tiga per enam kayak tadi, bikin faktornya tiga kan, nggak Bisa dibagi lagi, berarti dia tiga enam bisa dibagi dua, sisanya. Dua kali tiga Iya Nah terus ada yang sama kan nih Tiga sama tiga Kasih satu Berarti jawabannya satu par Nah ini Sama ini Sama nggak Sama Kalau sama Hasil penyederhanaan sama Bilangan pecahan yang satunya lagi Berarti itu disebut se hmm. Iya Berarti 3/6 senilai dengan 1/2. Ah, atau bisa ditulis pakai sama dengan 3/6 1/2. Oke? Oke. Jadi kalau penyederhanaan ambil yang angkanya gede, bukan nilainya, tapi angkanya gede. Cara kedua itu pakai cara perkalian. Kalau cara perkalian berarti kita ambil yang angkanya kecil. Antara 1/2 sama 3/6 yang angkanya kecil 1/2 ya. Ya. Nah, 1/2 mau jadi 3/6. Lihat, atasnya 1, yang ini atasnya 3. Berarti 1 supaya 3 dikali berapa? Di. 3. Nah, kalau pecahan yang bagian pembilang dikali sama tiga Bagian penyebut juga ikut Harus dikali angka yang sama Berarti kali tiga juga Kalau penyebutnya dikaliin angka Pembilangnya juga harus dikali angka yang sama Atas bawah harus bareng dikaliin Oke okay? okay. Berarti satu dikali tiga Duanya dikali Tiga Jadinya Satu kali tiga Tiga Dua kali tiga 6/6. Sama enggak sama yang ini? Sama. Sama. Kalau sama berarti dia se nilai. Oke, bisa ditulis 1/2 3/6. Jawabannya sama-sama se -sama nilai. Nah, jadi mau pakai cara 1 atau cara 2 sama aja, cuma biasanya di sekolahan pakai cara penyederhanaan. 5. Oke. Okay? Nah, contoh. Coba Kakak kerjain. Nah. Hmm. Coba Kakak kerjain. Pakai penyederhanaan. Iya, pakai penyederhanaan aja kalau angkanya gede, ini kan sama-sama gede ya kak kakak sederhanain dua-duanya jadi kakak kerjain dulu nih yang 12 per 9 sederhanain coba berapa abis itu kerjain yang 8 per 6 nanti hasilnya sama enggak kalau sama berarti senilai teman-teman juga coba kerjain ya sama Lady bikin faktor 12 dulu bisa dibagi berapa bagi dua bisa nggak 6 hmm. bisa dipecah lagi enggak, kak kan 6 hmm. bukan faktor bukan prima pecah lagi dong 6 hmm, kali sisanya Tiga. nah ambil nomor dua nggak bisa coret coret yang sama siapa yang sama cup mm -mm. cup apa satu nah ada yang bisa dicoret lagi Enggak. enggak. Terus sama dengan mm. Mm -mm. Oke. Nah, sekarang kerjaan yang ini di bawahnya, papan per 6. Kita cek dia ya, sama enggak hasilnya? Sama enggak? Sama. Sama, berarti 12/9 tulis dong. 12/9 16 Senilai Dengan siapa? Oke, okay. ngerti. Teman-teman ngerti jawabannya benar, gak? Sama, gak? Sama, lady? Dicek ya. Nah, sekarang setelah mengerti, kita mau ngerjain soal. Teman-teman bisa screenshot dulu nih soalnya. Biar bisa dikerjain sendiri di rumah. Nah, sampai sini dulu ya. Lady mau ngerjain soal dulu. Teman-teman jangan lupa latihan biar lebih ngerti lagi. Oke, dadah. Dadah, dadah.